ini eh, saya akan tutorial set box masang memasang set top box digital merek metric untuk eh, TV analog polytron cara memasangnya adalah eh, dengan pakai kabel dari sana dari metric Uh, kabel RCA untuk selanjutnya kita uh, masukkan warna kuning ke kuning, warna putih ke putih. Nah, seperti ini ya, dan warna merah ke merah kabel jacknya atau RCA ya, guys. Hmm ini. Nah, yang ini masukkan ke TV analog yang mau kita set. Ya, masukkan merah ke merah. Kuning ke kuning, putih ke putih ya. Nah, seperti ini nih guys, nih kuning ke kuning. Setelah ini pastikan semuanya masuk dengan benar. Nah, ini kan udah uh, terpasang ya. Nah, ini ada kabel tunnel, namanya kabel tunnel, tunnel, tunnel, tunnel ya. Kabel tunnel, oh bukan, bukan. Maaf ya, ini adalah antena ya. Antena masuk ke antena, masuk ke antena ya. Kabel antenanya masukkan ke sini ya. Hmm, masukkan ke sini. Masukkan ke sini ya Ke sebelah sini yang Mereka antena Yang tulisan antena ya Nah ini adalah kabel tunnel Yang dari TV cabut cabut aja Kan suka ada tuh Kalau di, di TV analog ya Masukkan ke sini ke Karena saya memakai TV 1 Ya ke merek yang TV 1 Di booster tersebut Ini namanya booster Kalau booster ya Harus pakai booster Biar lebih jernih ya Masukkan ke situ Ke TV 1 Kalau saya Nah dari TV 1 Tunawannya masukkan ke set top boxnya, ya, nah seperti ini, nah, nih ke set top boxnya yang bermerek antena yang ada tulisan antenanya di bawah ya. Nah seperti ini saja ya, nah, seperti ini saja, hmm, simpan dengan rapi. Hmm, nah setelah rapi disimpan kita colokan kabel setup boxnya ke colokan nah tampilannya seperti ini menyala ya guys hmm, nah itu butuh lagi aktif ya warna hijau dan kita colokan juga kabel busternya kita nyalin TV-nya ya nah tampilannya seperti ini guys tampilannya seperti ini eh, saya memakai metric apple warna merah ya nah tampilnya seperti ini eh, ada program ada pencarian sistem ya yes, sebenarnya kita pencarian ya di sini ada mode pencarian dbt tuh Negaranya kita pilih Indonesia, daya antenanya di on saja. Kode posnya isi sesuai daerah-daerah daerah kalian masing-masing ya. Maaf ya agak melibat. Nah, ini pencariannya ada DBC, ada D DB DPB T2, yaitu aja pilihnya jadi pencariannya semua aja ya guys. Jangan yang lain dengan PTA. Ya, semua aja. Cari otomatis bisa cari ma manual. Kalau saya sih otomatis ya karena baru. Hey guys, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Uh, mungkin hanya sepanjang di sini videonya. Uh, tolong like, subscribe, and comment ya.